Ya lihat-lihat dulu dah saat cerah. Ini juga udah di Papers mungkin sama warga. Jumlah besar sekitar XL. Itu banyak sih betul Ya mungkin. Uh banyak dah pokoknya kalau di Cikarang udah nggak ada. twin-twin-twin ini twin, twin. banyak banget nyari <tuh> <malam>. bahan <tuh> Assalamualaikum hmm? <tuh> Wah, mantap. mantap Tapi Biangnya gimana, Tahu Waduh oh, Di sini ini. masih terlihat cuman bibit-bibitnya hmm. Kalau untuk biang Biang utama masih belum Melihat Tapi mantap Nih, di kampungnya si Odet Mantap Uy, Guys Udah mantep. ya mungkin nanti kita kalau dapat yang bagus kita dongkel deh ya. dongkel pasti. tadi satu lumayan gede sih itu, lebih hmm. mantep. oke okay, saksikan okay. terus dan pantengin terus channel bonsai akhir zaman dan jangan lupa lonceng dibunyikan agar tidak ketinggalan dengan video-video hmm. terbaru dari hmm. bonsai akhir zaman. tadi kita kecek sampai ke belakang. Odet, oh, Odet oh, lagi malas ngomong. Iya, ya, tahu Lihatnya, guys, banyak pilih kita. Serut di alam liar ya seperti ini. Hmm. Tapi, udah mantapnya Odet, hmm. Juga tuh bekas dipotong-potong sama warga tuh. lumayan lumayan gede sih Odet ya, hmm. kalau di pinggiran ya. Sampai ke dalam juga. Hmm. Mantap. Ini bukan siapa nyari? Hmm? ini Tahu. Wow. Ini bukan jalan orang ya. buat-buat hmm. twin tuh. Batang-batang dua. Mantap. Ih, semantap deh ketemu batang, -batang duamu, Dit. Batang-batang dua Tuh. Hmm lihat gede-gede banget tuh iya, nunggu iya. nunggu nah, kasongkelannya ih eh. iya. iya akar itu ini biangnya nih ini biangnya iya tang pang, pak cinta tangkal serut ini biang biang utama biang utamanya udah dipotong, udah digergaji. Uh. Diameternya itu mantep. Gus berat pala gua mah. <tuh. tuh> tapi kita tadi nanti kita tetap sih kita mau nggak kalian ini dulu cek motor pasuk naya deh ya motor ya dorong aja pasuk sini iya, hmm? lokasinya ini lokasi sekarang di pinggir jalan Idi, kodok Mantap, terkartu, Hah? Mantap, ini. Udah sini kita. Iya. Papasan. Papasan Ini biar Ih, hampir semua adet ya ini pohon serutnya tuh adet mantep mantep Antum jangan nih banyak banyak kering-keringan aduh ga bawa stand lagi adet mantap adet ya kita tadinya sih cuman cek lokasi dan tau-taunya hampir semua tuh itu biangnya Aduh. kita nggak bawa stand tapi kita bawa gergaji sih sama alat-alat banyak bogelan, Alhamdulillah pokoknya pantengin terus supaya saya lebih semangat untuk berburu bahan bonsai ini tuh di pinggir jalan tadi kita habis dari hutan dalam kita keluar Nyari di pinggir-pinggir jalan, ternyata uh luar biasa aja ya. Hmm, hmm. Hampir Jadi, sekelilingnya. hampir segelilingnya bonggol-bonggol pohon serut, hmm. hampir segeliling ini juga sih, kayaknya sering dibakarin. Mantap ya, pokoknya nanti kita lihat hasilnya. posilan semua mantap udah dapet berapa dad? Tahu, oh, aduh cuma dilihat dad? iya buat rapnya mantap udah banyak dad ya? banyak cuacanya ntar panas ntar <gila> <panas>, hujan adem, hujan aduh gila ntar lho Harian panas, <laughs> tapi cuacanya ekstrim sih. Ntar hujan, ntar panas, mantap.